Kugian pertama sahabat kita lihat di sini ada sebuah momen-momen spesial yang baru terposting persahabat ya tentunya ketika dici anjur Lesti dan Rizky bilar main di kolam ikan sengaja tentunya mereka tertangkap kamera persahabat ya perhatikan baik-baik tangan keduanya saling berpegangan luar biasa melihat postingan ini. Kita merasa bahagia melihatnya bersabat ya, menunjukkan tentunya hubungan mereka semakin kuat Dan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran serta kebahagiaan Postingan tersebut telah di kembali oleh akun Instagram Leslar Indonesia 2020 Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Tangannya udah dilem sama lem nasi padang, gulai rendang kesukaan ayah kejora Wow Cute banget captionnya bersahabat ya Tentu banyak dibanjiri di komentar Hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram Keza underscore MZ Yang mengatakan ya harus dilem Biar sampai tour juga tetap lengket Atuh. Tuh bersahabat ya Doa terbaik selalu diberikan Kepada idola kita mudah-mudahan Ada kejutan dari tim Lesler hari ini Bersahabat ya untuk kita ya, ini Kejutan bahagia Dari idola kesayangan kita Berikutnya persahabat, ini momen yang makin bangga juga buat kita, kesederhanaan tentunya ditunjukkan dari Dede Lesti dan Rizky Bilar ketika di Cianjur. Luar biasa Bang Bilar tentunya naik mobil-mobilan dan ditarik sama Dede Lesti, aduh membuat kita semakin bangga aja yang melihat momen-momen seperti ini. Kita doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Postingan tersebut juga bersobat ada sebuah kalimat caption yang tuliskan. Percayalah mereka bahagia dengan kesederhanaan ini. Tentunya persahabat ya. Kita makin bangga dengan kesederhanaan dari artis papan atas tapi mereka menunjukkan luar biasa kesederhanaan dan membuat kita semakin bangga padanya. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga dalam postingan ini tentunya banyak komentar yang sangat positif. Salah satunya dari akun Alkiki2427 mengatakan dalam kolom komentar, artis ibu kota terkenal, viral, fenomenal, berbaur dengan masyarakat perdesaan, mengagumkan sehat-sehat ya dedek sama kakak. Wow, luar biasa, para sahabat ya. Komentar positif diberikan dari fans untuk Lesni dan Rizky Bilar. Keunggahan selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini ada unggahan spesial yang tentunya kita mendapatkan info dari Teh Ocha ketika diwawancara di channel Youtube KH Infotainment Persabat yang mengenai soal pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Teh Ocha menyampaikan bahwa tentunya Teh Ocha punya janji untuk menyanyi tentunya di acara nikahan DDLST dan tentunya Teh Ocha menyampaikan juga kemungkinan besar untuk resepsi pernikahan diundur, kata Teocia bersahabat, ya, karena tentunya situasi yang tidak memungkinkan untuk acara pernikahan di Lesti dan Rizky Bilar. Bakal diundur, kata Teocia bersahabat, ya, tetap kita semangat. Mudah-mudahan akad pernikahannya nggak diundur, tetap berjalan. Resepsinya nggak apa-apa, yang penting mereka sudah halal, bersahabat, ya. Postingan sebut juga telah di post. Kembali oleh akun Instagram, leslar underscore sahabat.com, ada kalimat caption juga yang dituliskan. Enggak apa-apa resepsinya diundur juga, yang penting mas semuanya sehat dan lancar, amin. Tentunya banyak juga komentar nih, persahabat. Ya, nih dari akun Instagram, Algin, sahabat leslar mengatakan, Yang penting akadnya Bismillahnya tuh persahabat ya, mudah-mudahan akad pernikahannya tetap berjalan. Mudah-mudahan tentunya mereka diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Berikutnya sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Adam Wedding. Bersahabat yang luar biasa ini momen-momen spesial yang tentunya kita merasa kangen dan rindu. Tentu Adam Wedding juga melakukan sebuah kalimat caption yang sungguh luar biasa. Di situ dikatakan rindu dede lesti kejora bismillah cinta setelah nikah sama A Ariski Bilar dipanggilnya masih dede nyonya Bilar ya dek apapun panggilannya kami tetap sayang sama dede yang selalu baik sama siapapun. Dede itu artis besar yang selalu baik, selalu sopan, selalu bisa menghargai dan menghormati orang Jauh dari kata sombong, yang selalu menjaga silaturahim Sebagai sumber rezeki, doa yang sama juga buat Dede, juga buat seluruh fans Beratnya Dede Leslar Wow, luar biasa bersahabat ya Bismillah, mudah-mudahan tentunya lancar semuanya Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kita ini Mudah-mudahan dilancarkan untuk acara resepsi pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Keunggahan selanjutnya juga para sahabat kita lihat. Di sini tentunya ada wedding juga mengunggah. Di EGS pribadinya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Setelah nikah panggil dedek lagi apa nyonya Bilar ya? Wow. <laughs> Selalu doain yang terbaik buat Dede dan Rizky Bila Luar biasa persahabat ya Dukungan doa dan serta support dari Adam Wedding Selalu baik untuk Dedek Lesti kejar Mudah-mudahan semuanya dilancarkan Dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya Soal rangkaian tentunya surprise Hari ulang tahunnya Bang Bila persahabat ya Tetap pentingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya